Ada cicaknya, guys. Di mana ada cicak? Bisa-bisanya dia enggak teriak. Di atas ya. Apa oh, di mana nih? Di es krim ya, anjing. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Fuck it, pada shit, bro. Kalau aku ikhlas ya Allah. Si Allah. Halo guys, balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya Maaf suaranya agak berisik karena di luar lagi hujan ya Ya gimana lagi ya, masa menungguin hujan kelar dulu baru bikin konten kelamaan ya Mending udah langsung aja gas Gak apa-apa berisik-berisik dikit ya, maaf kalau ada berisik-berisik sedikit So, masih reaction Ada video-video konyol apa hari ini?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 luncur ke videonya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. silahkan di follow akun sosial media gue nih Instagram gue bantuin gue biar jadi 10.000 Oke okay, langsung aja kita meluncur ke video ini udah ada beberapa yang gue tandain ya masih di Instagram kita dari atas apa dari bawah nih ya enaknya ya kita dari atas dulu kali, bentar, ah, yuk, ada cicaknya guys, dimana ada cicak? Bisa-bisanya dia nggak teriak? Di atas ya? apa mana nih? Di es krim ya anjing? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini, fuck pada kalau aku ya Allah, aku udah anjing, gue geli banget. Anjing kalau sama cicak, anjing, gak ih. Anjing kok bisa? Si bangsa. kok bisa di es krim? Ada cicak itu es krim. Apaan anjing? Bangsa. Gue tuh bukan, bukan jijik atau gimana. Tapi geli gitu anjing. Badannya tuh halus-halus gimana gitu. Cicak tuh anjing. Aneh dah. Bisa mutusin buntut, iih. kok bisa dia makan es krim ada cicaknya, anjing itu es krim apa bangsat? Nah, duduk. kepikiran lagi anjing. anjing gua kagak mau makan es krim lagi dah, anjing, anjing. Eh, udah next next ya. Ntar apa nih? Masih geliat gue nih, anjing. Kok bisa itu bocil makan? Belinya di mana lu bangsat? semoga ini jadi pertanda alam kalau kalau apa sih kalau karir pekerjaan abang ini bakal naik tinggi melesat di tahun 2023 ini amin amin gua aminin dah tuh kenapa sih eh eh eh <laughs> kok bisa temennya videoin doang kagak megangin tangganya kenapa kenapa pintar sekali gitu anda yang video ini nih Apakah ini settingan Apakah ini disengaja kalaupun disengaja dan settingan itu pasti ada rasa sakit tuh datang dari situ ya anjing aneh banget loh orang-orang ini loh nah, lupain cicak lupain cicak ini di kepala gua masih ada cicak lagi anjing pergi-pergi-pergi bangsa Kenapa temen lu videoin doang kagak megangin? Ini aneh buat si aneh-aneh yang dinamakan hilang ditelan bumi anjing. Ini hilang ditelan semak-semak, ya guys? Ya, bayangkan kalau disitu ada hewan yang bernama ulat bulu, pasti bentol-bentol. <tell> Aduh, lucu banget lagi, ke okay, next apa nih backgroundnya kayak gue tau nih backgroundnya Radiohead kalau nggak salah nih ya set yang sesungguhnya uang tidak bisa membeli kebahagiaan gue ketika kehilangan 12.000 ribu apa nih Ya Allah ya Tuhanku lagi maha pengasih maha penyayang temukanlah duit aku dua ribu ya Allah Aduh aku untuk jahat jenno itu coba banget lah lucu-lucu agak tajing lucu, lucu, lucu agak ah, ah, ini lucu <laughs> ya Allah ya Tuhanku tolonglah hilang duit aku 12.000 nak makan aku orang-orang Melayu nih orang-orang Palembang gitu-gitu nih <laughs> ini bener banget nih ini set sesungguhnya set yang sesungguhnya sabar ada ya Semoga diganti yang lebih banyak ya. Tapi ingat kalau kehilangan duit jangan nyolong duit orang tua. Usah eh. ya, jangan, jangan. Takutnya hilang duit 12.000 lu ngambil duit 20.000 ntar duit mak lu, lu lu betak anjing. Ya, semoga ada ini diberi kesabaran ya. anjing ini sebenarnya sedih tapi lucu ya. Aduh anjing lu karena kayaknya beneran gitu jujur banget, tanya bukan ya Allah ya Tuhan, ku lagi depannya, bang minta mentahan videonya dong, <laughs> aduh ini lagi, gue tahu nih kayaknya nih, sangat tidak tidak bisa ditolong, sangat tidak bisa ditolong, apakah ini kita akan diserang oleh haters, haters, haters tuh gimana sih gak maksud gue gini loh lu mau suka Korea lu mau suka Amerika lu mau suka Inggris lu mau, lu mau suka Thailand lu mau suka mana dah terserah lu gua kagak peduli gitu terserah lu aja lu mau suka apa tapi kalau kayak gini ya namanya goblok enggak sih ini keracunan sih udah bukan suka lagi nih lebih ke keracunan. Aneh ini tuh. Kenapa sampai bikin-bikin kayak gini sih maksudnya apa anjing? Nah, Kalian mau ya? aku yang maju. haters Ngomong haters. Oh, haters, saya nggak jelas anjing. Haters. Bangsat, ini untuk yang kenal ya. Tolong, ini dikondisikan nih. Untuk siapa tahu yang nonton video ini, di kalian ada yang menjadi temannya, tetangganya, atau bahkan orang tuanya. Tolong, anak ibu segera diperiksa isi otaknya. Apa nama bisa sampai bikin-bikin kayak gini sih? Anjing, lu suka-suka aja, lu mau tempelin poster tuh apa-apa, tapi jangan. Pakai kayak gini juga kali bangsat anjing padahal pakai kerudung loh haram <tahu> oke okay, next hal yang tidak boleh dilakukan hmm, hal yang tidak boleh dilakukan apa nih jangan berak di rakmi mas apa nih ketika ke minimarket e -e, tapi nggak tumbas mas mas Jadi, tapi enggak beli berat Obama juga berak, say, nah, kenapa ya, Obama sih anjing ya, kenapa ya, Obama lu ya, bawa-bawa goblok di anjing ber ya, dulu gitu. <coughs> aja, kenapa, ya, lagi, <coughs> malah pidato goblok ngambil kayak gini-gini kaya nih lucu nih ini nih nggak gini juga kali ya Masa? jangan berak di rak mie ya Mas tak nah, apaan, sih? apaan sih anjing goblok nggak jadi like soalnya konten orang ah nggak jadi like soalnya konten orang maksudnya gimana konten orang tuh maksud lu mau ngelai -like konten selain kon bukan konten orang apa gimana konten hewan konten setan apa sih Oh, tak tak parut silitmu, tak parut silitmu. Kebiasaan akun model kayak gini main repost aja tanpa cantumkan kredit. Oh, oh ini di repost ini orang-orang yang aslinya yang bikin kita gitu, apa gimana ya? Ya semoga di kena ini ya kena azab, <laughs> kena azab lagi mandi pas nyeduk gayung mandi ada emi kena azab azab pe emi anjing apa sih anjing azab berak harus dirak umbi apa sih bangsa tak keneks it's it's it's sweats santai dulu nih bro santai dulu nih bro lao mau kemans begini gua tanya Lau. udah jumping aja tuh baru gua play videonya sabar dulu adik-adik ya adik sopoki hmm, bagus bagus bagus banget sesuai prediksi Moga ya apa sih bocil ini Bodok kali bah Ah, nangis nangis kan enggak sih nangisnya pas di rumah pas di situ malu dong segaya jatuh nangis malu pas di rumah kalau enggak nangis sendiri karena sakit ya nangis karena dipukulin emak bapaknya <tuh> ah, goblok anjing bucak makin lama makin tolol ya hmm, nontonnya apaan sih kayak ginian anjing various gue nonton Fvarius kini gak gini-gini amat anjing dah. Nonton apa deh Tres Nonton apa? Pelu bangsat. Apa nonton balapan liar? Ya. Makanya, itu pentingnya edukasi ya. Mana pakai seragam lagi lu? Bocah, bocah. Dan yang punya bengkel pun berkata, alhamdulillah dapat rezeki. Pas banget jatuhnya di depan bengkel ya, gue bersadar aja. Waduh. Sakit itu, badannya sakit itu gak, Mungkin nggak sakit, bohong Kalau enggak sakit itu sangat amat berbohong <laughs> Oke, okay, segini aja video gue kali ini Semoga kalian semua terhibur Semoga kalian semua bisa tak dapat tertawa lepas ya Dan jangan lupa di like, comment subscribe, dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Coba tulis di kolom komentar mana nih video yang menurut kalian anjing banget. Tulis di kolom komentar ya. Raffi Asti, cabut.